Tak tak lagi sambilku petik kidal, ku, peti ku cumburi ombak lautan seolah ajak bicara tentang sebuah mimpi tentang jalan yang panjang lain. hari berganti mengiringi langkah kaca pagi matahari yang mengi bumi wow badai masih sergaring menerjang kan tetap kumainkan nyanyian Langit semakin merah Sebuah simfoni Kadang tersendang Ku berdikitar ini menatap mata hati Mencari titik bumi Walaupun badai masih menghadang nanti Biar saja ku nyanyikan lagu ini Oh uh, langit semakin merah Lihat dia tampak Yeah. yeah. Kadang tersandang tersendang, ku mainkan nada Kadang ku jangan mengerti Ku hadapi Ku oh, lukkan Tersendang Ku main nada ada Inti Ku peti kehidupan